Bapak Lukman Hamdani selaku CEO Wakaf Milenial yang kami hormati, Bapak Bakti Nugroho selaku guru atau teacher yang akan mengajarkan kita pada kesempatan kursus kali ini. Oke, yang yang kami hormati juga kepada teman-teman uh, yang hari ini mengikuti kursus, semoga acara kita pada malam hari ini lancar dan teman-teman yang lain juga bisa menyusul. Baik sebelum kita mulai marilah kita membaca surah al-fatihah terlebih dahulu bersama-sama. al fatihah untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mr Nugroho untuk memulai pembelajaran. Terima kasih. selamat sore teman-teman, adik Selamat sore. Good afternoon. Good afternoon, Ya mohon maaf, maaf suara saya jadi hilang saya sedang apa, sedang demam uh, nanti ini ya apa uh, kita hari ini apa nanti banyak latihannya ya jadi nanti uh, tolong diusahakan uh, untuk wali murid diusahakan untuk apa untuk uh, uh, uh, uh, uh, untuk apa untuk uh, bisa ini bisa apa bisa join via voice ya. jadi bisa bisa ngomong terus. Oke, uh, nah di sini sudah. Oke, di sini uh, uh, kita mulai ya. Uh, kemarin uh, hari pertemuan kawan kita belajar apa ya? Ada-ada ya. Halo. Lupa. Belajar apa? Kemarin udah lupa ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini, apa? Uh, belajar baru, materi baru. Materi kita hari ini adalah kita akan belajar eh uh, kita akan belajar ini, apa? Kita akan belajar jumlah. Kemarin sudah belajar jumlah. Nah kemarin kita akan belajar ini, apa? Jumlah jika Oke ya. nah, sebelum itu coba kita baca ini ya teman-teman ya adik-adik. Di -adik. uh, uh, sini ada siapa? Ada Fatan Abdullah sama Sanja ya. Oke. Okay. Uh, Abdullah, halo. Halo. Ya Abdullah uh, bisa nggak? Uh, can you read this please? Coba kita belajar pronunciation ya, coba, uh, ini, uh, siapa, nanti uh, yuk, baca ini ya. Cindy and Lucy are in, are in the city. Good ya, Cindy and Lucy are in the city. So, ya kalau ada huruf C, ya, itu dibacanya, kalau ketemu I, bacanya C, ya. Lucy, Cindy, C, C gitu ya. Nah sekarang saya coba, Sanza, ayo Sanza. Ya, coba saja. C yang ini, sama yuk. Cindy and Lucy are, are in the city. Oke, okay, good. Ya, Cindy and Lucy are in the city. Oke, okay, so C, uh, C, I ini dibacanya C. Ya, oke, okay, pakai S. Ya, Cindy bukan, bukan Cindy tapi Cindy. Ya, ya, okay, sekarang. Uh, Oke, sekarang Fatan yuk Yang ini, silakan dibaca yuk Oh iya Cindy and Lucy L in the CD Oke, ulang lagi yuk Satu lagi yuk, sekali lagi Cindy and Lucy L in the CD R ya, R Oke oh. City and Lucy coba dengarkan yeah. mas seperti dulu ya. City and Lucy are in the city. Coba. Yuk. City and Lucy are in the the city. Oke okay, ini ini Cindy ya, ya Cindy bukan City Cindy maaf. Cindy coba ulang lagi. Yuk. Cindy. Cindy. And? And we'll see all in the city. We are in the city. Oke, okay, bagus yuk. Coba uh, nah sekarang kita mulai lagi ya. Uh, dari ini, Abdullah lagi. Silahkan ini, Abdullah. They buy, an, they buy an ice cream at the cinema. Oke, okay, ice. Ya, pakai ice. Ice, pakai S ya. Jadi C itu dibajarnya S. Sanza, silahkan yuk yang ini. They buy an ice cream at the cinema. Alright, good bagus ya. Ice ya bukan s bukan each tapi ice. Ya. Ice cream at the cinema. Oke sekarang ini yuk uh, apa? Uh, apa Patan patan yuk yang ini yuk. Biasa. Yes, sir. Yes, yang ini yuk coba ya yang baca yang ini ya. Yang pernah ini yang pernah tadi coba yuk baca D five I D five halo goodbye and ice cream and cinema at the cinema at ya bukan at M, ya. coba the, at the cinema at the cinema, cinema. oke okay, coba ulang dari depan yuk D five D ya ini biasanya D Ya. Yeah. They, They buy an and ice cream and at the at, at the, the cinema. At the si, cinema. Oke, okay, good. Coba ulang lagi ya. They buy an They ice buy ice, yeah, bukan s. Ice. Ice. ice. They, buy They buy an ice cream ice cream at And at at at the cinema the the cinema. Oke okay, good ya. Oke okay, sekarang uh, kita main audio ab lagi yuk yang ini ya. The film is exciting, says Cindy. Oke okay, the film exciting ya, exciting itu artinya menarik bagus gitu ya. The film is exciting saya Cindy kata Cindy jadi katanya Cindy filmnya menarik Oke sekarang uh, pat patan yuk coba dia coba coba patannya coba patan ayo. Halo Halo Halo oh, Iya uh, patan ya Halo Suara saya bisa didengar? Boleh teman-teman? Bisa. Ini ya, coba yang ini ya. Iya. Yeah. This film is exciting, says Cindy. The film is exciting. Yes. Uh, the film is exciting. The film is, is exciting, okay. Say. Say Cindy. Cindy. Oke okay, ulang satu lagi lagi uh, sekali lagi ya, kekuatannya ya coba. The, this film This film is, is exciting. Exciting. Cindy. Okay. Says Cindy. Say Cindy. Oke okay. jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dia ada ada E, ada C, I, di bagiannya si, ya. Banyaknya Ski. ini ya. Cindy. Ya. Lucy, City, ya, Kemudian ada Ice Cream. Cinema. Exciting. Cindy. Jadi kalau ada C, I, itu uh, bacanya I. Oke, okay, Fatan, uh, uh, di dulu ya. di apa audionya dulu. Abut ya. nah sekarang ya tapi kalau dia depannya ca itu dibacanya bukan sai tapi bacanya ken misalnya ya ke baca K, ya jadi contohnya ya kalau eh, kayak gini nanti eh, saya akan tulis ini dulu jadi c kalau dalam bahasa inggris itu bisa dibaca dua ya ada dua ada Oke lah, coba perhatikan ya. Teman-teman, adik-adik. Kalau ada C ya, itu bisa dibaca S ya. C Cindy. Gitu ya, ini Cindy ya. Nah, kemudian ada Kalau seperti ini gimana si tadi? Uh, Abdullah, kalau yang ini bacanya bagaimana? Siti. Oke, okay. Siti. Good. Siti. Ya. oke, okay. perhatikan ya. Oke, okay. bagus. Kalau ini. Oke, okay. nah, hai, lagi satu lagi tadi apa ya? Sanja, bacanya bagaimana tadi? Ini cinema, oke. Okay, cinema dibacanya pakai S, ya? S, nah, tapi ada yang nanti kayak gini. ini, Ini bacanya gimana ya? Ada yang bisa enggak? Can oh, Ken, ini? Sen atau ken? Ken. ken? ken, Ken, Jadi Kalau ada C, ya, ada C, ada C dia ini bisa kemungkinan dibaca A, eh, maaf, dibaca K, jadi kan. Terus kemudian ada kayak gini, apa ada seperti ini misalkan. Tahu apa ini? Krokodil? Tahu apa krokodil? Apa ini, hewan apa ini? Kuaya. Bacanya gimana ini, apa? Abdullah? rokodai. Rokodai, krokodila, Krokodil Pak. Pro. Krokodil. K, pakai K ya. Oke, okay, good. Jadi, ada kemungkinan ini. Kalau CI kemungkinan dibaca sih, tapi kalau C doang dibacanya K. Jadi, kalau dia ketemu A atau O ini kan ini kan pro ya, ketemu O ya. CRO ketemu O dia bacanya K. Nah, ada satu lagi yang dia itu dibacanya kemungkinan jadi C, contohnya ini, apa ini? Bacanya bagaimana? Ada ya? chase. Yeah, chase. Yeah, chase, yeah. c? chase, chase ya maaf, ya, ini dibacanya apa? C ya, yeah. bukan S, bukan dan K, tapi dibaca C-nya, kalau c itu dibaca C-nya, kemudian ini, Cici, siapa? kalau siapa? dibacanya Keju. Keju. siapa? Cici, siapa? Cici, siapa? Cici, siapa? C. Ya, dibacanya C siapa? Cici, siapa? contoh siapa? Cici, Ini uh, bacaannya baga bagaimana? Abdullah? Champion. Champion ya. Champion ya. Tapi cham, cham. E ya. champion. Champion. Mean? artinya apa? Pemenang. Pemenang ya. Juara atau pemenang. Ya. Oke. Nah bisa dibedakan ya. Kalau ci kemungkinan dia dibacanya i. Tapi kalau cuma c saja, konsonan lain ya itu kemungkinan dibacanya k, tapi kalau CH kemungkinan besar dibacanya apa? Eh, dibacanya apa? c, c. ya, Oke, jadi bisa dibedakan. Nah sekarang, uh, ya sebentar ya, Saya mas Bakti carikan teks dulu. Oke, mas Bakti akan nulis terus, nah, akan buat ini nanti. Tolong ini ya, tolong di apa itu dibaca. Oke, okay, uh, kelihatan ya, ada-ada ya, kelihatan ya, sebentar ya. Nah, oke, okay, perhatikan ini ya. Uh, kita mulai dari Sanja dulu ya, Sanja dulu. Coba dibaca Sanja yuk. Cindy, Choses, uh, Cherry, pie with Cheese for dinner. Oke, okay. Cindy ya, bukan Cindy tapi Cindy chooses a cherry pie which is for dinner. Choses yeah. ada yang tahu artinya apa? Memi? Memilih. Memilih ya. Choses itu artinya memilih. Cindy memilih uh, apa? Pie cherry. Cherry pie itu sejenis makanan ya. Uh, pia ya, pia pia cherry dengan keju untuk Dinner apa, dinner? Makan malam, Makan malam. Oke, okay. nah sekarang kita coba, eh, uh, yuk. coba, fatan yuk, coba baca ya. Betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Kalau CH dibaca apa tadi, patang? Dibacanya apa? Cah, H, ya. dibaca C, pakai C. Choose. Coba dari awal ya, yuk. Cindy. Cindy. Choose. I jelly pie, A pie with, cheese. with cheese for dinner. For dinner. Oke okay, ya, coba. Coba ibunya Pak. Ini ya, coba patannya biar sedih ya, coba. Ayo, patan yuk. Lagi yuk. Okay. Cindy, Cindy, Cindy, Ayo, coba ini bagaimana? Tadi. Kalau Ch dibacanya apa? C, gitu ya? Cindy, Choses. Cindy, Cindy, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, Oke Oke okay, sudah. Oke okay, uh, coba san, uh, san, uh, san tadi pak. Ya? Tayahana silakan yuk. Cindy chooses a cherry pie with cheese for dinner. Oke okay, good perfect ya. Ingat ya uh, kalau CH, ya, CH itu di C biasa. Tapi kalau CI, di biasanya bukan C ya, tapi Si ya. Tapi kalau CA M itu uh, kemungkinan apa, kemungkinan dibacanya uh, K nah, sekarang saya rubah sedikit kalimatnya Abdullah ya, coba coba Abdullah yuk, Abdullah tadi sudah belum? belum ya, nah, coba ya. yuk Cindy can choose a cherry pie with cheese for dinner Oke. cherry can choose ini bukan, bukan Oh, bukan can tapi can Cindy can choose a cherry pie with cheese for dinner. Coba Alexa, yuk. Silakan baca Alexa. Cindy can choose a cherry pie with cheese for dinner. Cheese ya, yeah. cheese not Cheese. Cheese, yeah. cheese for dinner. Oke. Okay. Oke, okay, bagus. repeat ya? Diulang lagi sekali lagi. Cindy can choose a cherry pie with cheese for dinner. Oke, okay, good ya. Yeah. Cindy can a cherry pie with cheese for dinner. Yeah. Jadi Cindy bisa bisa choose apa choose memilih? Memilih. Memilih. Jadi Cindy bisa milih apa cherry pie. Cherry pie itu. Uh, makanan ini makanan ya jenis makanan jadi pie itu artinya pie itu lo ya pie yang gede itu pie pie cherry ya dengan apa cheese dengan apa cheese kek keju untuk makan malam. malam oke nah sekarang saya akan tulis lagi ya sekali lagi supaya bisa ya Oke, okay, nah sekarang ya, coba ya, ini ya kalimat kedua ya. Uh, siapa ya, uh, kita mulai dari... Sanza dulu deh, Yo, Sanza yuk. apa-apa, jangan takut salah yuk. Nanti Mas Bakti bantu, yuk coba. The cop chases a, car, a, car, a car. car in Canada. Oke, okay, good. The cop chases a car, In Canada, yeah. The cop, yeah, chases a car in Canada. Coba diperukkan uh, Raihana, silakan ya. The cop chases a car in Canada. Oke, okay. chases ya, bukan chases tapi chases. Ya. Okay, coba yuk. The cop chases a car in Canada. Oke, okay, good ya. Sekarang Alexa. Ya Alexa kenapa angkat tangan? Halo Alexa? Yes? Yeah why did why do you raise your hand? I wanna uh, this one I know what? Kenapa Alexa? Why? Mau dibaca? Silakan yuk. Alexa, yuk. What this is this? What the cop chases a car in Canada. Oke. Okay. Chases ya. Yeah. Chases. Chases the cop chases a car in Canada. Oke, okay, good the cop chases a car in Canada, ya. Yeah. <coughs> Coba. Oke, okay, sekarang bagus uh, Alexan enggak uh, apa-apa, sudah tangannya diturunkan kalau apa? Sekarang eh uh, Abdullah yuk, coba Abdullah. Cop chases a, car in Canada. Okay. a cop chases a car in Canada. Oke. Okay. A cop chases a car in Canada. Oke. Patan sekarang yuk. Ya, yeah. Coba lagi yuk pelan-pelan dari awal ya. dari depan. The cop? The cop? The cop. Yeah. chases chases chases elk in canada okay coba lagi yuk the cop chases a car okay the car chases chases chases then got a car elk in canada Oke okay, Kanada ya. Yeah. Uh, Abdullah, ini artinya apa? Coba artinya bahasa Indonesia apa ya? Bisa nggak coba? Polisi Abdullah. mengejar sebuah mobil di Kanada. Oke okay, good. Chases itu artinya tadi ya menge, mengejar. Jadi ini artinya the cop cop itu apa, apa uh, sinonim dari cop polis ya. Yeah, jadi cop itu sinonim dari polis ya. the cop chases a car mengejar sebuah mobil di tanah, di Kanada ya. Kanada jadi bukan bukan Canada bukan Sanada tapi uh, Kanada ya. karena dia c ketemu huruf konsonan lain ya. tapi kalau ini itu bacanya juga sama ya. nah ini beda kenapa kenapa dia dibacanya eh bukan bukan kasus gitu kenapa? Karena dia c ch kalau ch itu kemungkinan dibacanya ce ya, C gitu ya. Tapi kalau c seperti ini ya, c, c ketemu apa ketemu huruf ke vokal yang lain uh, a i u -E o itu kemungkinan jadi a i u o ya a i u o, ya. a -I -U -O itu kemungkinan dibacanya ka tapi kalau ketemu I, nah kalau ketemu I kayak gini, ya, biasanya dibacanya C ya. jadi ada di City, Cinema, ada ada misalkan uh, uh, apa ya, enggak, uh, uh, C. ini bacanya bagaimana? bacanya bagaimana ini? Singgeran. sigaret. Sigaret, sigaret, ya. sigaret. Sigaret itu bukan si, bukan sigaret tapi sigaret. Sigaret itu artinya ini apa eh ya, rokok, sigaret, rokok. Sigaret. Nah, ini bacanya C ya. Eh karena memang dia apa? Nah, itu c nya yang 2 kok ini dia. Ya? Oh, nya yang dua. Maaf. Nah, ini bacanya ya, terus kemudian latihan lagi ya coba ini bacanya bagaimana Alexa how do I say this how do I say this yes How do, I, I do you? How do you pronounce this? No. Uh, coba, coba dibaca, Se Alexa. Se Ini semampunya. Chelsea. Chelsea, ya. Chelsea. Chelsea. Ya, Chelsea. Ini biasanya nama orang ya, nama orang. Chelsea. Ya. Chelsea. Good. Chelsea, ya. Bukan, bukan Chelsea, bukan Chelsea, tapi. Cel sih karena celsius itu dibaca cel, ya. Sekarang ini. Halo, halo. Coba ya ini ya. Oke, sekarang siapa ada yang bisa nggak? Incredible. Incredible. Oke, okay, good. Incredible. Incredible berarti ini dibaca apa? K. K ya incredible. Jadi bukan dibacanya bukan incredible, bukan infeasible, tapi incredible. Ya berarti dibacanya pakai k. Uh, dibaca k. Ya. Ingat kalau c ya kalau c asal dia nggak ketemu i sama h itu kemungkinan dibacanya k. Tapi kalau Ya, Dia ketemu I, itu dibaca C, kalau ketemu CH, itu dibaca C. Nah, sekarang lagi ya, misalkan. Oke, ini bacanya bagaimana? Ada yang bisa? Abdullah mungkin? Camping. Oke. Okay. 2. Yang lain? Raihana mungkin bacanya bagaimana? Tahu? Oh. I don't know here. Tahu ya, oke. Okay. Ini ya, ini pengecualian ya. Ini bukan dibaca ini champagne, bukan. Ini dibacanya champagne. Ya, pakai S. Nah, ini makanya ya. Jadi ini bentuk yang ber yang berbeda. ini berbeda makanya bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang pasti ya jadi misalkan kalau CH ketemu ini jadinya ceh gitu maka tapi kebanyakan dibacanya ceh kalau seperti ini ini dibukanya dibacanya bukan bukan bukan bukan apa bukan champagne tapi dibacanya champagne pakai s karena ini asalnya dari bahasa Prancis bahasa prancis. Ini asalnya dari bahasa Perancis, maka itu bentuknya berbeda. Sama seperti halnya kita belajar pakai bahasa, belajar huruf Indonesia atau belajar kata bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa asing. Contoh, misalkan ya biasanya nama-nama Arab ya, misalkan ini, ini ya, nama ini ya, biasanya ini bacanya bagaimana kalau bahasa Indonesia Abdullah ma'ruf maruf. ini kalau kalau kalau bahasa Indonesia biasa biasa bahasanya itu ma'ruf dibacanya ma'ruf tapi karena ini diambil dari bahasa Arab maka dibacanya ma'ruf ma ma tapi kan kalau dibaca pakai ejaan EYD itu kan bukan bukan bukan ma'ruf ya tapi apa ma'ruf Ma'ruf, gitu kan ya? Iya enggak? Ya. M-A-A, Ma'ruf, ma, berarti ma, Ma'ruf, gitu kan ya? Iya enggak? Iya. Tapi ini huruf dari bahasa bahasa Arab, makanya bukan Ma'ruf, tapi ma, Ma'ruf. Ya. Oke, eh, nah sekarang itu latihan kita hari ini ya, eh, ini untuk pronunciation. Nah sekarang hari ini kita akan belajar ini, apa? untuk mengatakan benda. belum itu saya inget di sini dulu. Kalau bahasa Indo Inggris itu ada yang disebut there are, some, uh, there is, sama there are. Nah, ini penting ya nanti apa? Nanti uh, pelajaran kita uh, ininya di sini. Ini kalau diingat-ingat ya. Ada there is sama there are. There is sama there are itu artinya a ada, tapi penggunaannya itu milih salah satu. Nah, saya kasih mas Budi kasih contoh ya. Jadi kalau there is ya, seperti ini ya, oke, baik. Nah, kalau there is, ya, sebentar. Oh, oh ya ini, oh, nah ini. Oke, okay. uh, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Kelihatan, kelihatan ya? Oke, okay. ada "there is" sama there, "there are". Kalau "there is" itu artinya sama, uh, "there is" sama "there" itu artinya sama. Ada, gitu ya, cuma bedanya di sini. Kalau "there is", ya, itu dipakai kalau bendanya itu sah, satu. Jadi ngikutin objeknya. Kalau objeknya satu, berarti "there is". Ya, contohnya, "there is one bed. Abdullah. Bodasuk "there is one bed? Uh, ada. ada satu kasur, ada satu kasur. Bagus, Jadi, ada satu kasur ya, karena dia cuma satu bendanya, kasurnya cuma satu ya. Maka ini pakainya is uh, there is, bukan there are tapi there there is. Artinya apa ada? Ada satu kasur. There is itu artinya ada. Nah sekarang ini kalau yang jumlahnya lebih dari satu itu pakainya there are, ya there are bukan, bukan there is tapi pakainya there there are kemudian kata bendanya ditambahin s. Jadi contohnya seperti ini ya, mas Bakti kasih contoh ya. Ini contohnya there are two Pets ada bagaimana Raihana, bagaimana ini? Ada dua kasur. Oke, ada dua kasur. Ya. Kenapa pakai R tadi? Kenapa? Karena? Karena lebih dari satu. Ya, bendanya lebih dari satu. Jadi ngikut benda yang di belakang. Nah, sekarang Mas waktu kasih contoh ya. Ini sudah ya. Oke, sekarang Mas Basti kasih contoh. Oh, di sini aja deh, Mas, There is one. There is one living room. Artinya ada, ada satu kamar, apa living room, kamar, kamar tak? Kamar ta, tamu. Ya. Oke. Okay. There is, there is ya itu artinya ada sama seperti ini. Ada ya, one living room, artinya apa? Satu satu kamar satu kamar tamu. There is one living room. Ada satu kamar tamu. Nah, sekarang kalau ada ada dua kamar kamu. Sekarang ini coba bahasa Inggrisnya gimana ya? Kalau ada dua kamar tamu. There are two, two living are. room. There are good. there are two living room. Two living rooms pakai s ya. Two living rooms. Kalau bendanya lebih dari satu itu pakainya apa? Ditambahin, ditambahin s, s gitu ya. Oke. Okay. Jadi there are two living rooms. Oke, ya, seperti ini ya. Oke, sebentar, sebentar. Jadi there are sama there is itu artinya apa? A ada. Ada. Ya, there are sama there is itu artinya ada. There are, ah, sorry there are two living rooms. Nah, sekarang. Oke lagi. Ada Oh, artinya ada yang bisa enggak bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Silakan. Enggak apa-apa. jangan takut salah ya. Saya seraga. So. Ya, seraga kata yuk. The al ter ar, the al ter ar. Enggak. Enggak al bukan d de, tapi ter There, ya, yeah. there, there, Nah, yeah, good. There ya, ya, ya, ya, Three, ya, ya, ya, Bedroom, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, There are. Oke, okay, buat pakai S belakangnya ya, bedrooms. Oke, okay. uh, Sanja, Sanja, halo. Ya. Uh, Sanja, kenapa kok pakai S tadi, Sanja? Kenapa tadi pakai S? Karena lebih dari satu. Benda. Apanya yang lebih dari satu? Benda. Bendanya lebih dari satu. Bagus ya, jadi benda di belakangnya itu lebih dari sa satu. Oke, okay. bagus ya. Nah, ini ya, saya akan kasih tanda. Ini, ini ada S-nya karena dia bendanya lebih dari saat satu. Ya. Ini ada dua, ada tuh, yang berarti bendanya lebih dari satu. Ya. Ini dia, biar enak. jadi benda itu jumlahnya itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi bentuk kata benda, kata bendanya, bentuk ininya. Kalau apa? Kalau dia lebih dari satu, maka ini pakai s. Kemarin sudah dijelaskan Mas Bakti sebentar ya, kemarin ya. Ingat-ingat -ingat ya karena itu penting. Oke, perhatikan ya, ini jumlahnya yang merah ya. Yang merah itu jumlahnya ada 1, satu. Karena satu berarti tidak pakai tidak pakai apa? S. Tidak pakai s. Tapi kalau ada dua nih, jumlahnya ada dua, pakainya -nya ada esnya, oke. Ini ada tiga ya, tiga Ini makanya ada esnya, gitu ya. Nah, sekarang ya, kita lihat contohnya ya. Coba ya, contohnya ini oke, nanti itu buat latihan. Oke, ini aja deh. Saya ajarkan ini. Oh, ini bentuk ininya ya, bentuk positifnya. Nah sekarang kalau tidak ada kamar dua kamar mandi di rumah saya, nah itu uh, ini uh, Mas Bakti akan jelaskan sebentar. Nah untuk kalimat negatifnya, kalau misal uh, kalau misalkan tidak ada gitu ya, itu bahasa Inggrisnya tinggal ditambahin apa? Tinggal ditambahin not, jadi uh, no jadinya gini. There is There isn't atau there are, there aren't, there aren't, blah, blah, blah. Itu artinya tidak. Contohnya gini. Ini saya ngambil dari sini aja ya, biar gampang ya. Biar tahu bedanya apa. Ini kan ada, ini satu dulu. Ada dua kamar apa? Living room apa? Kamar? Kamar apa? Kamar? Tamu. Kamar tamu. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalnya, tidak ada dua kamar tamu berarti there are... Apa ini There are... There are... There aren't. Yeah, there aren't. TR, TR, TR, there TR, are, there aren't TR, TR, TR, TR, TR, TR, TR, Uh, tidak ada, tiga kamar tidur berarti gimana, there are? Gimana ini? Ayo, benarnya bagaimana? Uh, Alexa bagaimana? Coba. Yang ini? There are. There are. Ya. Kalau tidak ada, itu. Ini tidak ada gitu, tidak ada tiga kamar tidur. Berarti apa? There are. Ini loh. Bencinya bagaimana? There, there are... are. There aren't. There aren't. Ini loh. There aren't. There aren't three bed bedroom. Tidak tidur. ada. Tiga kamar tidur. tidur. There aren't three. Ada ada tiga kamar di ti, tidur gitu ya jadi ini kalau there is itu a ah, ada kalau dari isn't artinya apa tidak tidak tidak ada tidak ada okay. kalau there are itu artinya apa a ada ada kalau there aren't tidak ada tidak ada oke okay, bagus ya Kalau there are itu ada, kalau der aren itu tidak ada. Jadi penggunaannya tergantung apa? Tergantung objek di belakangnya. Kalau dia ada, berarti ada lebih dari satu, maka dia pakai R. Ya. Nah Sekarang kita latihan ya. Latihan ya, coba. Ini ya, coba ya, ini pakai coba perhatikan perintahnya ya. Praktis, latihan coba ya, kerjakan complete with there is or there are. Jadi, istilah ini dengan "there is" dan "there there are", gitu ya. Oke, jadi milih milih antara "there is" atau "there there are". Sekarang uh, mulai, fatan dulu yuk, coba fatan ya." Ini, there titik-titik, a TV in a bedroom. Ada, sebuah tele, televisi. TV-nya TV ada berapa Pak Ini? Ada berapa? Satu. Ada? Ada satu. Sisa, berarti pakainya dari is atau there are? Yang nomor satu. There is. Oke, okay, bagus. Coba dibaca sampai ini, sampai akhir. Yoh. There. There is. A. A TV in the the bedroom. Oke okay, bagus ya. There is a TV in the bedroom. Kenapa pakai is? Karena TV-nya cuma sa satu. Kenapa? Dari mana asal satunya? Dari kata e. E itu artinya apa? Sebu sebuah. Berarti kalau sebuah itu cuma sa cuma satu ya. Tuh. Oke. Okay, nah sekarang Abdul silakan yuk nomor dua. Oke, okay, simak plan. Oke, okay, coba Alexa nomor dua yuk, Alexa. There are four computers in your in the room. Oke, okay, pakainya there are atau there is? Mana ini? Mana yang ini? Pakainya there are atau there is? There is. Hmm. For computers Ya. Oke. Oke. Oke, there-nya, there-nya, are yeah. atau there-is? Yeah. Oh. There-are. There-are, bagus. Kenapa there-are? Karena komputernya ada berapa? For. For, ya. Four. berarti ada berapa? Hmm. Ada apa? Ada mm -hmm. ya, berarti mm -hmm. there are four computers in the room. Oke, okay, Alexa, terima kasih ya. Oke, okay, kemudian uh, yang nomor tiga nanti, Abdullah, halo, sudah bisa? Halo, Abdullah. Oke, bisa. Ya, oke, bisa dengar. Nomor tiga ya, coba ya, kamu ya, Abdullah ya, yuk. There are many chairs. Oke, okay, there are many chairs. Nah, teman-teman many itu artinya banyak ya. Jadi kalau ketemu many itu artinya banyak, ya. Patan, halo. Patan, halo. Oke, okay, ini soalnya. Uh, Raihana, halo. Halo Sir. Oke, okay, uh, menu tadi artinya apa? Banyak. Oke, okay, banyak. Bagus ya. Oke, okay, sekarang kamu nomor empat ya. Coba yuk. There is one table in the Kitchen. Oke, okay. dari isinya benar. Cuma ininya salah pengucapannya. Table ya, bukan table, tapi table. Ya. Table. Oke, okay. coba ulang lagi dari awal yuk. There is one table in the kitchen. Oke, okay, good. Artinya bagaimana? Ada? Ada satu meja di ruang makan. Oke, okay. ada satu meja di ruang makan. Bagus, Bagus. ya. Oke, okay. uh, nomor lima. silakan uh, Sanja yuk. Nomor lima Ada titik-titik sam sam itu artinya beberapa ya. Beberapa. Ya. sam itu artinya beberapa. Kalau beberapa itu bendanya lebih dari satu enggak? Tanja? Lebih dari satu. Oke, okay, bagus ya. Berarti pakainya there atau dari? Silahkan yuk. There are some squid chases. Suitcase. Suitcase. Suitcase suitcase in the room. Oke, okay. Sanja ikuti Mas Bapi ya. Suitcase i-nya hilang ya, i-nya hilang Sanja ya. Suitcases. Suitcases. Suitcases. Suit. Suitcases i-nya hilang, i-nya hilang nggak, nggak, perlu perhatikan i-nya. Suitcases. Suitcases. Oke okay, good. Kalau ada i ketemu sama t di tengah-tengah atau di belakang kalimat itu inya hilang ya. Contohnya, contohnya ya ini Mas diperti kasih tahu ya. Nah, ini ya. Ini bacanya bagaimana? Sanja. Fruit. Bukan fruit, tapi fruit inya hilang ya. Fruit. Ya, yang benar itu fruit. Ya, inya hilang ya. Fruit artinya apa? Buah. Buahan ya, fruit. Ya, I-nya hilang, ya. sama seperti ini. Nah, ini bacanya bagaimana berarti? shoot shoot, oke okay, bagus. Fruit shoot, gitu ya. Terus kemudian ada uh, apa lagi ya? Oke ini dulu deh yang paling ini, yang paling utara ya. Nanti ininya kalau fruit shoot itu artinya uh, I-nya hilang. Kalau seperti ini bagaimana tadi? suitcases. Oke okay, good. Suitcase ya. ini enggak ada s-nya ya. Tapi kalau ditambah ini jadi suit. Suitcases. Ya. Tapi kalau ini yang hilang berarti suit, Case. suitcase Suitcases. Artinya suitcase itu artinya ko, koper. Ada beberapa. Bagaimana artinya ada beberapa. Ada koper, beberapa koper di di ruangan di ruang di dalam ruangan ya. nanti mas tapi jelaskan oke nah, ini nanti ya oke latihannya ini aja nah coba untuk 20 menit terakhir ini silakan teman teman ini ya coba deskripsikan rumah kalian tapi ini deskripsikan barang barang yang ada di rumah kalian ya Contohnya gini ya, Mas Bakti kasih contoh ya. Misalkan di, di rumahnya Mas Bakti itu ada there is one TV, ya, berarti ada satu televisi. Satu tele, televisi. Ya TV. Ini contoh dari Mas Bakti ya. Terus di rumah Mas Bakti itu ada there are there are two apa ini ada dua apa dua sandal sandalnya gitu ya. Mas Bakti itu ada dua makanya Mas Bakti bilangnya there are two sandal ya kemudian gitu ya ini ini contoh ya contoh dari Mas Bakti ya kalian nanti boleh beda terus di rumahnya Mas Bakti itu ada ini there are Rooms. ada berapa artinya bagaimana ini berarti ada tiga kamar tidur ada tiga kamar tidur bagus berarti kalau tri ini pakainya es Ingat kalau bendanya lebih dari satu pakai pakai S ya terus pakainya dr terus pakai S gitu ya nah sekarang ini ya coba kalian buatlah lima ya lima ya lima eh, seperti ini kalimat seperti ini lima kalimat tentang barang-barang uh, di rumah kalian. Jadi misalkan di rumahnya Fatan tingginya ada dua misalnya. Terus kemudian atau di rumahnya Abdullah uh, apa itu kamar tidurnya ada empat misalnya. Coba ya bisa ya bisa kan bisa sih nah, bisa ya. Oke uh, untuk ini yang sudah bisa ngetik yang, bisa, yang sudah bisa ngetik silakan diketik di kolom chat ya nah mungkin darabulah untuk yang belum bisa ini belum bisa apa nulis seperti Fatan tolong ditulis di kertas kemudian eh, dikirim ke seperti kemarin ya Mbak Mbak Kina halo siap siap Mister ya nanti ini ya kirim ke ini ya kirim ke Mbak Kina ya nanti silakan dikasih nomornya ke ini Fatan sama ini Sanja sudah bisa ngetik belum, Sanja? Sudah. Sudah ya, oke. Kalau sudah nggak apa, apa, diketik di ini. Tapi kalau belum ditulis tangan aja nggak apa-apa. Ya, nanti difoto dikirim ke Mbak Kinah ya. Nanti nomornya ini apa dikasih, ya. ya. Oke, Alexa, halo? Senior. Anastasia Alexa? Ini mau, mau tabe -tabe yes. sama Alexa bisa ngetik sudah bisa ngetik belum? sudah bisa sudah bisa ya coba uh, antak Alexa tulis tangan dulu aja deh Alexa Ayo, ketik aja nggak apa-apa silahkan diketik ya yes. ketik di kolom chat ya silahkan bikin lima kalimat ya lima kalimat jadi jangan cuma satu kok, tapi bikin lima nah, contohnya misalkan Mas berarti ini nih ada satu TV ada dua sandal ada tiga kamar tidur jadi jelaskan isi barang-barang di tempat kalian Ya, jadi, misalkan coba dilihat aja. Misalkan ada dua motor, misalkan ada apa gitu ya. Coba ya, nanti ini ya dikerjakan, dikumpulkan, Mas. Bakti kasih waktu 15 menit ya? Oke, kalau bingung silahkan angkat tangan ya. Nanti eh, apa saya Mas Bakti bantu mengerjakan? Jadi gitu ya, oke. Eh, mulai dari sekarang ya, silahkan. Oke, okay, Abdullah sudah. Oke, okay, yang Abdullah sudah. Uh, ini ya, uh, 10 menit lagi ya, kalau oh, Pelan pelan aja, nggak usah buru buru ya. Pelan pelan, coba kerjakan apa, ini. Uh, pelan pelan aja. Nanti kita koreksi bareng bareng, ya. Oke, okay. Abdullah tunggu dulu ya, nanti diperiksanya ya, bareng bareng sama temennya. Okay. hai <laughs> hai <coughs> Halo. Oke kita koreksi salah satu dulu ya, dari mulai Abdullah Suaranya apa maksudnya? Oke, uh, sudah bagaimana? Sudah, sudah halo Sudah baik? Halo? Sudah jelas? Belum, Miss. Oke, halo. Sudah jelas? Belum, Mister. Bentar ya. Halo, bagaimana? Sudah baik? Halo? Sudah clear, Mister? Sudah ya. Oke, ya. Kita koreksi satu dulu dari mulai Abdullah dulu ya. Sebentar. Oke, okay, uh, Abdullah, halo? Halo? Abdullah, halo? Halo? Am I breaking up? Saya putus-putus ya? Halo, Mister? Halo? Abdullah, halo? Halo, Mister? Halo? Uh, saya putus-putus ya? Enggak ya? Mbak... Pak Tina, halo? Saya putus, -putus enggak? Kadang-kadang, Mister. Kadang-kadang mister putus. Oke, sebentar ya. Halo? Halo? Halo, halo Mister. Ya, sekarang bagaimana? Ya, sekarang sudah jelas belum? Halo? Udah clear, Mister? Udah ya. Nah, kita mulai ya. There is one TV. Ada satu TV. Kenapa pakai there is? Abdullah, kenapa pakai there is? Karena ada satu. Oh, Oke, okay. nah sekarang ini benar semua ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini benar semua. Ada ironing room. Ironing itu ruang setrika. Oke. Okay. Studying room, ruang belajar bagus. Oke. Okay. Nah, sekarang ada yang masalah ini ya, yang bermasalah ini. Coba perhatikan. Nah, ini kenapa salah? Uh, Abdullah. Karena karena kalau sandal, ya Abdullah, halo, bisa dengar saya? Halo? Bisa. Ya. Oke, okay. uh, kalau sandal itu sudah pasti jamak, sudah pasti banyak, ya. Karena sandal itu berpa berpasangan. Jadi kalau cuma there is one sandal itu berarti sandalnya cuma yang kanan kok atau yang kiri kok, gitu ya. Jadi Sandals itu sudah pasti pakai pakai s, dari ya, berar berar apa itu bilangnya sam sandals ada beberapa san, sandal ya karena sandals itu sudah pasti ja, jamak ya Abdullah halo halo Abdullah kira-kira ini enggak apa uh, apa kamu kalau pakai sendal kanan saja atau kiri saja atau dua-duanya dua-duanya dua ya maka dari itu sandal itu selalu dianggap jamak atau selalu dianggap banyak karena harus pakai es terus kenapa karena dia bendanya berpa, berpasangan Ya. nah contohnya benda yang berpasangan tuh selain sandal apa ya selain sandal yang sudah pasti berpasangan apa Abdullah apa selain nih, selain yang ini, selain sedal, Apa yang sudah pasti berpasangan? Apa? Halo, Abdullah? Halo, Miss. Halo. Oke, selain selain sandal apa kira-kira yang berpasangan? Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu? Adik-adik yang lain? Kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki itu apa? Socks. Socks, Good. Socks itu sudah pasti berpasang perpasangan berarti dia tidak bisa pakai S ya eh, maaf tidak bisa pakai tidak bisa tanpa S ya. jadi kalau cuma, cuma sok nggak pakai S itu berarti kaos kakinya cuma satu ya. jadi ini pakai ini ya pakai S terus apa lagi yang berpasangan lagi apa? apa lagi ya selain kaos kaki ya sandal kaos, apa apa tadi? sumpit, mister. Sumpit, oke okay, bagus. Chop, stick, sum sumpit itu inggrisnya chop chopstick, chopstick itu untuk ini apa sumpit. Terus apa lagi yang berpasangan? Pak chopstick, socks. Kalau sepatu itu berpasangan nggak sepatu? Halo, teman-teman halo berpasangan berpasangan ya. berarti berpasang. bagaimana bahasa Inggrisnya kalau sepatu sus, shoes ya. shoes sus. shoes shoes ya. shoes bukan shoes bukan apa bukan shoes tapi shoes pakai shin ya shoes oke Bentar. oke nah lanjut yang berpasangan lagi apa eh, satu lagi sebelum sama satu lagi ya nah bisa juga dalam bahasa Inggris bahasa yang bahasa Inggrisnya itu pasangan tapi bahasa indonesia itu tidak contohnya misalkan gini apa kacamata kacamata itu bahasa Inggrisnya apa glasses glasses good glasses itu artinya kacamata ya kacamata itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan cuma satu ya, jadi tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dianggap dua, karena kalau kacamata itu kacanya berapa? Dua ya, yang kanan sama yang yang kiri ya kan? Makanya disebutnya glass glasses. Oke, nah ini berpasangan, jadi benda-benda ini itu selalu berpasangan ya, jadi tidak bisa cuma satu toh. Kalau gelas biasa itu artinya apa? Ke gelas, ya. kalau kelas biasa itu artinya gelas buat minum itu ya, tapi kalau glasses itu artinya kaca yang dipakai untuk melihat ya oke, okay. Abdullah bisa dipahami? yes, yes. oke, okay, bagus ya, ini sudah benar ya, ada esnya oke, okay. gak ada masalah ya sekarang kita coba ini ya, Ke siapa setelah class. ini Alexa oke, okay. Rayyana dulu ya, Rayyana dulu ya, nanti Alexa gak lama ya, nanti ini Raihana dulu. Oke, okay, okay. okay, uh, coba perhatikan ya. Uh, Oke, okay, perhatikan. Uh, Raihana, lo, Are you there? Are you on the other line? Halo, mister. Oke, okay, coba ya. There are two bedrooms. Sudah benar ya. Ada S-nya, sudah benar. Nah, ini yang salah yang ini ya. Ini bagaimana? There is one. Ya. Kalau cuma satu berarti harus disebutkan. There is one living living room. Jadi disebutkan, ya. Ya, kalau cuma kayak gini kan nggak jelas. Dia ada berapa nggak jelas. Jadi harus disebutkan. Nah, nah ini benar semua ya. Bagus, nah, sisanya sudah benar. Cuma ini saja tadi. one itu harus jelas. Tadi karena one itu enggak, enggak ada. Ya. Boleh selain one, kalau cuma satu, selain one, boleh pakai A. Ya, misalkan, there is a living room. Itu boleh. Atau there is a bathroom. Jadi boleh milih salah satu. ya. Kalau cuma satu. ya. Nanti untuk A sama N, nanti Mas Basti jelaskan. Nah, di pertemuan selanjutnya. Nah oke, okay. mm -hmm. uh, ini sudah benar ya, bagus ya Raihana ya, oke okay. sudah bisa ya. ya Selanjutnya uh, Alexa, halo? Alexa dulu, mana tadi, oke. Okay. Alexa halo? Halo Alexa? Yes. Oke okay, Alexa kita koreksi ya Alexa. Oke Alexa, okay, perhatikan ya. Coba saat pertama ya, ini bukan arah tapi are ya, pakai e. Tulisannya are ya. Bacanya gimana tadi? There are. Oke okay, there are. Oke okay, tulisannya bukan arah tapi are ya tulisannya, tapi bacanya are ya. Nah perhatikan, Alexa. Yes. Ya, Alexa, perhatikan. Kalau bendanya cuma satu, pakainya apa? Bukan bukan there are, tapi pakai apa kalau bendanya cuma satu tadi? There are. Hmm, salah. Kalau bendanya cuma satu, ini ya. Bendanya cuma satu, pakainya bukan there are, tapi dipakainya there. There is, ya. Ini loh contohnya yang kamu yang kalimat ketiga ini loh. There is one computer. Computer bener ini, karena pakai karena cuma satu. Satu Betul. pakainya there there is Berarti ini benernya bagaimana? There is one bed. Bedroom. Bedroom. Bedroom. Nah karena cuma satu berarti tidak pakai s. Good. Ya, berarti ini Pak, ya. there. Ada ada yang yang kolom, teman, ya? There is one bedroom. Oke, okay, nah kemudian, There are toys in my room. Oke, okay, bagus. Mainannya ada berapa mainan? Kamu ada berapa? It's so many. Berarti, there are many Many toys in my room. Many Tadi artinya apa? There are many toys in my room. Oke, okay, many artinya apa? banyak oke okay, benar ya there are many toys in my room, bagus, kalau bilang banyak, pakainya me many, gitu ya nah sekarang ini bener, there is one computer, nah yang ini berarti kurang apa? Uh, ini yang terakhir ini, uh, Alexa, there is living, ya ini livingnya cuma satu, berarti kalau saya pengen bilang ada satu kamar tamu, berarti bagaimana, I, there is, maaf, there is One living room. Good, one living living room, hmm. gitu ya. Jadi jumlahnya di, jangan lupa diperhatikan, ya. Kalau kayak gini soalnya nanti, ini apa? Uh, masih ambigu gitu. Ya. Boleh pakai one seperti ini, boleh pakai a. Oh, there is a bedroom, atau oh, there is a computer, atau oh, there is a living room. Yeah. Oke, okay. terima kasih Alexa. Sekarang lanjutnya uh, Sanja ya, sebentar dulu, anda sudah, ini fatan belum ya, mbak Kina halo, fatan sudah belum, halo mbak Kina, oke mbak Kina tolong nanti jawab ya, tolong yang punya Fatan ya di sini ya, oke, sekarang ini. Kita lihat ya, there are, okay. Sanja halo, Sanja, ya mister, okay, ya, coba ya, there are four cupboards, cupboards itu apa? Lemari, lemari, hmm, lemari cupboards, lemari apa, lemari apa, lemari yang Sanja masuk tuh lemari apa, lemari pakaian atau lemari apa gitu? lemari pakaian oh iya lemari pakaian itu bukan kaport ya kalau kaport itu lemari buat gelas ya. buat buat ini apa buat perkakas makan itu ya jadi buat piring buat gelas itu pakainya kaport kalau ini kalau apa itu kalau lemari buat pakaian itu apa wardrobe ya wardrobe oke coba uh, uh, Sanja coba di coba yuk There are four war, world, war, war, war troops. troops. Oke, okay, war troops. Kenapa pakai S? Karena lebih dari satu. Good, ya. Karena ada empat. Bagus ya, coba. There are three beds. Ada tiga tempat tidur. Tiga tempat tidur. Ranjang berarti ya, ranjangnya. Ranjang tidur ya. Oke. Okay. There is one. Pat, ada satu. Pat, apa itu Pat? Tas ya, bagus. Untuk keempat, there are many clothes. Ada banyak? Pakaian. Oh, ya. Ada banyak pakaian. pakaian. Oke, bagus. Nah, uh, ini kurang apa yang ini? Kurang apa, ayo? there yes. is-nya, bagus. Tubih-nya jangan lupa ya. There is one sitting room. Sitting room itu apa? Saya tanya sitting room itu apa? Masuk ruang tamu. Ruang tamu, bukan sitting room ya? Apa bilangnya? Living room. Living room ya. Kalau ruang tamu itu bukan sitting room tapi living living room. Ruang tamu itu yang ada kursinya sama ada TV-nya itu loh, yang buat kalau ada tamu itu loh. Nah itu namanya there is one living living room. Oke. Okay. Oke okay, lanjut. Oke, eh, sudah. Oke, Mbak Gina, halo. Punya nyampatan bagaimana? Apa sudah di Mbak Gina, halo. Halo, Mbak Gina. Ya. Halo, Mbak Gina. Halo. Oke, okay, uh, ya, udah punya Fatan. Coba dibaca yuk, Fatan. Nomor satu, apa Fatan? Okay. ya Mister Kina, share. mohon Mister, enggak keringaran tadi? Okay, silakan, Mbak. Nah. Siap, Mister? Silakan, Mister. Ya, udah, Mister. Oke, okay, ya. Oke, okay, uh, Fatan. Halo, di Zoom lagi, Mbak. Di Zoom lagi, bener Tadi. Patan halo, Patan, Patan halo, halo Patan, halo Patan, halo Patan, Ayo deh, Patan, halo, Patan halo, halo, Oke okay, Patan, Mbak, Mbak Kina disung lagi Mbak, Mbak Kina disung lagi, loh kok oh, di Mbak Kina, halo? Halo, Pak Gina? Mbak Kina? halo? Halo, Mbak Halo? Coba di-zoom lagi, Mbak? Di-share screen lagi? Coba di-share screen lagi ya. Pak Tan, sebentar ya, tunggu ya. Ini di-share, Mbak. Ini. Bukan. Okay, oke, di zoom, mbak, di zoom, di zoom, di zoom. Eh, di zoom. Iya, di zoom. Coba kali ya. Eh, kemana ya? Oh, ya udah, kalau gini aja. Kalau nggak bisa gini aja yuk. Oke, okay, Fatan, uh, coba, ya, oke, okay, sudah, sudah, sudah. Oke, okay. oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, okay, Fatan, uh, coba, uh, coba baca nomor satu, Fatan, yuk. Punyamu dibaca yuk. Yang itu kamu tuh disilangkan baca yuk. Nah. Fatam yeah. yeah, yeah. ya dibaca? Fatam. Coba ya. Ya, dibaca punyanya, dipunyamu dibaca oh. ya. Coba ya. Fatam deh. there are de de altu TV. TV. Eh uh, Fatam, kalau TV-nya ada dua berarti ditambahin apa? Ditambahin S ya, berarti There are two TVs, gitu ya. Gimana? Kalau lebih dari satu, maka ditambahin apa? Tambahin apa? Kata loh? Tambahin S. No? S. Kan? Oke, okay, berarti bagaimana? There are two, two TV. TVs. Oke, okay, bagus ya. Kemudian nomor dua, there are three sandals. Oke, okay, sudah benar. Coba dibaca yuk, Fatani yuk. There are nomor 2. The alt three sandals. Oke, okay, there are three sandals. Ada tiga sandal, oke? Okay. Nomor 3, there is one bedroom, Coba dibaca yuk, sudah benar. Sudah benar, So. Ya, sudah benar, Cuk. Nomor tiga sekarang yuk. Nomor tiga. Dibaca yuk. The There, there, there bukan B tapi there. There. Nah, there. there. there. there. is. Are, ah, nomor There is. There is one bedroom. Okay, there is one bedroom. Oke, okay, nomor 4 sudah benar tadi. nomor 3 sudah benar ya. Sekarang nomor 4. There Nomor empat yo, ayo. Ya. Yeah. Ya yeah, nomor there empat dibaca. there R bagus. Two. The R two laptop. Laptop. Berarti kurangnya apa? Bedanya ada berapa ini? Ada satu apa? Ada dua? Lebih dari satu ya? Iya. Yeah. Berarti laptopnya ditambahin apa? Ditambahin. S. Good. Berarti. S. Jadi, laptop gitu ya? Laptop coba dibaca lagi yuk. There are there are two, two top, two Oke, okay, good. yuk nomor 5 yuk. The are two fans. Oke, okay, fans apa? Fans Tepat angin. Oke, okay, okay, sudah, Mbak. Mbak Cina, oke, okay, silakan di... Anjar enggak apa sudah selesai? Oke, oke okay, uh, uh, okay, sudah semua ya. Nah sekarang uh, sudah ini uh, ada pertanyaan. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan uh, ini ya uh, apa uh, sampai ini ya pelajarannya kita tutup dulu sudah selesai ya. Atau kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya. Sudah. Jangan lupa datang ya, Oke, Oke, okay, uh, okay, kita tutup dulu ya. Uh, selamat sore, uh, good up, uh, uh, selamat malam ya, good evening, uh, good night. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya kembalikan ke Mbak Mbak siapa? Mbak Kinah ya. Oke, okay, silakan Mbak mbak ayu mister mbak silakan baik oke okay, baik terima kasih mister materinya mm -hmm. malam hari ini terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah hadir pada kursus malam hari ini sebelum kita tutup saya mohon maaf sebagai moderator mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah alamin Semoga ilmu yang didapat pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sebelumnya mohon maaf bisa buka video semuanya mau screenshot dulu ya. Silahkan dibuka videonya. Oke, silakan dibuka ya videonya yang bisa. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. See you next time semuanya. See you next tomorrow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, malam, dulu ya. selamat malam, selamat malam, selamat